Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dulurku, semangat lagi Seperti biasa hari ini selalu jualan kegiatannya Dulur Sambil kita ngobrol-ngobrol ya Dulur Tidak lupa juga menyapa lagi Dulurku yang baru masuk Yang baru gabung, terima kasih atas supportnya hari ini Mudah-mudahan kalian selalu diberi kemurahan rezeki Dan diberi kelancaran dalam hal apapun Dulurku Menyapa juga buat dulurku yang lagi aktivitas bekerja, jangan lupa istirahat, makan yang teratur, kemudian istirahat dan persiapan untuk kerja kembali. Terus kemudian menyapa juga bagi dulurku yang lagi rebahan, mungkin yang lagi nyantai atau lagi enjoy, dinikmati saja, jangan lupa kopinya dulur. <sukur> Oke, dulurku ikuti terus ya aktivitas perjalanan kami. Ya seperti inilah keadaannya dulur. Ya, ini namanya di jalan itu seperti ini lur. Oke. Oke dulur. Ya, kita jalan ya menuju ke depan ya. Oke, seperti apa ini keadaan di jalan ini dulur. Wah. Hai. <tuh> Oke. Ya, seperti inilah dulur. Oke. <tuh> kita lanjut lagi Dulur ini perjalannya naik dia dulur aktivitasnya ini jalannya ini naik dulur Ait. di atas depan itu kondisinya itu ada hutannya ya Dulur ya di sana itu itu sudah mau memasuki <coughs> panggung kerja batu batu Lur sorry ah Uh. Oke, okay, lanjut kita. Oh, uh, jalannya ya yeah, seperti tinggal dulu, jalannya itu. Halo, uh. <dooh> ayo ikuti terus. Kayaknya lebih enak rebahan santai di rumah deh, Lur. <laughs> Daripada jualannya kayak gini. sambil aku sebentar ya kameranya ini. Agak terganggu kayaknya ini pemandangannya ini. Oke. Okay. Eh, uh, jalannya gelombang, Lur. habis hujan terbitlah terang kak belanja apa kak? <laughs> aku Jadi boleh di kenal kak kak? kak tak kenal kak? kak boleh kenal mong, gak, kak kak? oh jauh isi lho malah ibu ini kenal kak Neng jalan ya orang belanja-belanja kenapa jalan-jalan? kita sambil santai ya tulurku sambil menunggu pelanggan ini kemana orangnya Lur kok cuman satu orang yang nongol ini halo oi oi halo fu sedang Reneo <laughs> canda Lur ini sambil nge-vlog ya seperti ini lor kadeknya lor leger BW borongan mbak mumpung BWan eh berapa empat tujuh delapan ah ah ah ah maaf ya dulu untuk pelanggan satu ini saya menggunakan bahasa isyarat ayo bu lewis waduh bayaran di diparani sayur regi bu. Bu. bu bu kita nganggur lagi ngenteng bu, kentang no rini bu Sepe, yes, menu, bu ayo bu ngebun ngebun oleh sepenting orang oke oke bu bu Banteng mesin untuk rezeki keinteng disaur mano bu bu ini pina-pinaan na ibu bu ah ah ah ah ah ya betul terima kasih sip jas pas oke ah Ya maaf dulur video ini Memang ada Kekurangan jadi video itu Nggak bisa ngomong ya, ya Jadi bahasanya pakai Bahasa tubuh begitu Oke dulurku Jadi sekian dulu kegiatan kita hari ini Ini sekarang aku lagi mau istirahat Siang dulu ya Jadi sampai sekian dulu acaranya Untuk vlog hari ini Dan cuaca ini Sedikit mendung tulur ini sudah siang ini kayaknya mau turun hujan lagi mau jatuh hujannya ini kata-kata hari ini uh, putus asa itu boleh tapi jangan dijadikan putus asa itu satu-satunya jalan menuju asa tetap semangat tawai. terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye